Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang merayakannya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali hingga satu jam ke depan dalam press briefing mingguan. Pada hari ini, 28 April 2022, yang merupakan press briefing terakhir menjelang libur panjang cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dengan homecoming festivity-nya alias mudik yang selama dua tahun berturut-turut sebelumnya tidak dianjurkan. Ya, rekan-rekan media seperti biasa, press briefing difasilitasi oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Taku Fahizah yang kali ini didampingi oleh narasumber pendamping lainnya yaitu yang pertama adalah Co-share PAJI 20 Indonesia, Bapak Duta Besar Dian Tran Cahjani, ada juga Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Co-share PAJI 20 Indonesia, Bapak Hari Prabowo, uh, telah bergabung bersama kita juga Bapak Direktur Perlindungan WNI Bapak Yudha Nugraha, lalu ada Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Bapak Ahmad Rizal Purnama Eh uh, turut hadir juga bersama kita dalam press briefing kali ini yaitu Direktur Asia Timur Bapak Santo Darmo Sumarto, serta Direktur Sekdiru sekaligus Kertaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi TPPE Ibu Lintang Paramitasari. Mengawali acara ini, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pertanyaan atau topik yang ingin dibahas dalam press briefing kali ini. Pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal question and answer untuk langsung mendapatkan tanggapan atau respons dari juru bicara ataupun narasumber pendamping. Dan baiklah untuk efektifnya acara ini, kini saya persilakan kepada Bapak Juri Bicara untuk langsung memfasilitasi briefing pada hari ini. Kepada Bapak Duta Besar Teguh Fajasyah dipersilakan. Uh, terima kasih Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan media yang kami banggakan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam uh, briefing minggu, mingguan sebelum kita semua berpencar ya menuju wilayah mudik masing-masing. Uh, pada kesempatan kali ini, uh, ada dua narasumber dan beberapa narasumber tambahan yang akan berbagi beberapa. Informasi untuk kita semua uh, yang utama, saya akan mengundang nanti Pak Yuda dan Pak Trian untuk memberikan update. Uh, Pak Yuda mengenai perlindungan WNI, dan Pak Trian uh, terkait dengan berbagai penak pernik G20 yang beliau tangani. Untuk itu, untuk mengawali, saya akan mengundang Mas Yuda untuk memberikan update saja beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui. Kiprah uh, pemerintah dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, saya persilahkan Mas Yuda. Ya, uh, terima kasih Pak Jubair yang kami hormati, Pak Dubes Jeanine, rekan-rekan Kemlu dan juga teman-teman media. Uh, senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini. Uh, izinkan dalam kesempatan uh, kali ini kami uh, menyampaikan update beberapa kasus ya. Pertama terkait dengan maraknya kembali penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak prosedural. Kalau teman-teman masih ingat uh, dalam press briefing yang lalu kita menyampaikan modus penempatan PMI tidak prosedural di Kamboja Nah, saat ini kasus yang sama juga terjadi di Turki dalam hal ini belum melihat adanya peningkatan semakin maraknya penempatan pekerja migran Indonesia di Turki berdasarkan catatan dari KBRI Ankara dan juga KJRI Istanbul selama tahun 2022 terdapat 85 kasus yang ditangani oleh kedua perwakilan tersebut di mana dari 85 tersebut 69 telah berhasil pulangkan dan 16 masih berjalan kasusnya di Turki menunggu kepulangan tahap selanjutnya nah, berbagai macam modus yang digunakan ya, ada tiga paling tidak pertama PMI kita bekerja sebagai PLRT di majikan warga negara Timur Tengah yang ada di Ruki. dan kemudian mereka mengalami eksploitasi kerja di sana antara lain gaji tidak dibayar kemudian jam kerja yang eksesif dan lain sebagainya modus kedua PMI kita dijanjikan bekerja di negara EU dan menggunakan Turki sebagai negara transit namun kemudian mereka akhirnya terlantar di Turki dan kemudian bekerja serabutan di Turki mayoritas ini karena mereka tidak mengurus ya, izin tinggal, izin masuk, visa masuk ke EU di Indonesia namun mengurusnya di Turki dan kita tak pahami bahwa pengurusan visa EU di negara transit tentu mempersyaratkan yang bersangkutan merupakan residen dari negara setempat sehingga akhirnya mereka terlantar di Turki Nah, modus yang ketiga adalah PMI dijajikan bekerja di sektor pariwisata dengan gaji yang tinggi. Namun kemudian ternyata bekerja di luar sektor pekerjaan yang dijanjikan, mayoritas bekerja di pabrik dan kemudian mereka digaji di bawah UMP. Nah, berbagai macam langkah yang sudah dilakukan oleh Kemlu dan juga perwakilan kita di KBRI Ankara dan juga KJRI Istanbul. Pertama, tentunya berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan juga instansi terkait di Turki untuk menindaklanjuti pengaduan yang kami terima. Kemudian, Kemlu dan perwakilan RI juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Barreskrim Polri, dan juga Polda Bali ya, untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memperangkatkan secara tidak prosedural di Indonesia. Kemudian, kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai macam janji tawaran bekerja di luar negeri. Nah, dalam kesempatan ini, kami ingin menitipkan kepada teman-teman media semua himbauan uh, uh, dari Kementerian Negeri pertama tentunya sekali lagi berhati-hati atas berbagai macam tawaran bekerja di luar negeri utamanya yang disampaikan melalui media sosial selalu cross-check ya, kebenaran tawaran tersebut dengan instansi terkait antara lain dengan Kementerian Tenaga Kerja BP2MI maupun Dinas Tenaga Kerja di tempat domisili masing-masing lalu pastikan eh, semua pekerja migran berangkat sesuai prosedur sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran dan pastikan berangkat melalui agensi atau P3MI yang resmi terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan juga pastikan ketika berangkat ke luar negeri membawa visa yang diurus dari kedutaan asing yang bersangkutan yang ada di Jakarta jadi tidak menggunakan visa kunjungan wisata ya untuk berangkat namun menggunakan visa kerja. Dan pastikan uh, ketika sudah tiba di negara setempat melakukan lapor diri uh, di perwakilan RI yang terdekat. Nah, hal yang kedua yang mungkin kami update uh, sebagaimana sudah disampaikan dalam rilis kemlu sebelumnya, satu warga negara Indonesia yang selama ini ditahan selama 111 hari oleh kelompok putih di uh, Yaman ya, telah berhasil dibebaskan dan sudah kembali ke Indonesia, dan uh, kementerian luar negeri telah memfasilitasi uh, pemulangan yang bersangkutan ke Makassar dan sudah kita kembalikan ke pihak keluarga dan kami juga sudah sampaikan kepada uh, Pemprov uh, Sulawesi Selatan, uh, Selatan uh, untuk bisa uh, berkumpul kembali ya, bersama keluarga demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman uh, sekalian, demikian Pak Jubir, terima kasih Uh, terima kasih Mas Yuda. Uh, saya setidaknya mengundang Pak Trian, Perdontor Besar Trian Seljani, sebagai Koserpa G20 untuk memberikan pencerahan atas beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama uh, terkait G20 dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Pak Trian. Oke, okay, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Um, terima kasih ketempatannya Pak Jupir dan Sorry. seperti Mas Apung, saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah Ramadan. Um, seperti yang seminggu-minggu lalu tentunya saya akan mulai dengan uh, menyampaikan uh, update mengenai pelaksanaan Ketuaan Indonesia di G20. Um, Tentunya seperti the past press briefing saya ingin menyampaikan program kegiatan yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir dan tentunya kedepannya supaya sekali lagi teman-teman harapan kami media dapat juga meliput lebih dekat banyak kegiatan di working group-working group tersebut yang sebenarnya sangat menarik untuk disampaikan ke banyak hal ya Mungkin several saja Pak Cupir ya. Yang pasti pada tanggal 23-24 April, minggu lalu ya apa Masih, minggu ini, telah dilaksanakan pra-KTT kedua 20 Indonesia di Lombok. Temanya adalah transformasi digital, terutama peningkatan kesadaran anak muda terhadap keuangan digital. Pertemuan saat itu dibuka oleh Menpora, menko Info, Menteri BUMN, dan tentunya Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang Semuanya menekankan kembali pemuda sebagai agen perubahan dalam mendukung upaya transformasi digital untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi digital. Y20 ini juga menyelenggarakan talk show yang bertemakan Reaping the Benefits of Digital Transformation, Raising Youth Digital Financial Awareness. Banyak poin penting dalam pembahasannya, antara lain dibahas mengenai literasi digital generasi muda, serta inovasi sistem perbankan digital yang terbuka, edukasi digital, dan lain sebagainya. Juga ada talk show terkait dengan Promoting Youth Inclusion and Innovation in Digital Governance. Ini membahas manifestasi transformasi digital melalui tiga isu utama di bawah DAWG, yaitu konektivitas untuk pembelian ekonomi, literasi, dan skill digital, dan cross-border data flow. Jadi Y20 ini juga terkait erat dengan Development Working Group, Digital Economy Working Group. Yang Hal penting yang terjadi juga antara lain dalam minggu lalu adalah telah diselenggarakannya First Senior Official Meeting dari G20 Culture. Jadi kita akan juga mendorong isu-isu kebudayaan dalam G20. Tema yang diangkat adalah Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggrisnya, Culture for Sustainable Living. Ini diselenggarakan bertepatan dengan hari bumi atau Earth Day. Penekanannya kembali lagi kepada prinsip gotong royong dan yang selalu dilaksanakan oleh Indonesia, tentunya diharapkan G20 dapat bergotong royong di bidang kebudayaan, mempromosikan cara-cara hidup yang berkelanjutan. Dan ini erat juga dengan isu-isu perubahan iklim. Saya tidak akan detail untuk masalah ini, tapi banyak hal-hal yang menarik untuk dapat disimak lebih lanjut. Sebagai alert, teman-teman, G20 Cultural Ministerial Meeting akan dilaksanakan tanggal 13 September di Candi Borobudur. Ini mungkin belum ada di kalender, ya, tapi mohon dilihat lagi. Saya ulangi, tanggal 13 September di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan diwarnai dengan serangkaian kegiatan, antara lain kirap budaya rapat raksasa yang dihadiri lebih dari 2000 pelaku budaya masyarakat adat dan komunitas budaya akan ada Orkestra G20 dan akhirnya juga akan ada ruwatan bumi dan tentunya Orkestra G20 ini akan melibatkan kolaborasi musisi-musisi top dari negara-negara anggota G20 jadi teman-teman di Kemenbudristek sedang apa mempersiapkan hal-hal tersebut Dikaitkan dengan ruatan Nusantara tersebut juga akan diadakan Student Festival Indonesia Bertutur, Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia untuk menyukseskan sekali lagi G20 uh, di bidang kebudayaan. Uh, untuk merekap pada bulan April 2022 ini tercatat uh, telah berjalan 29 kegiatan yang meliputi Engagement Group, uh, B20, uh, Empower Panel Meeting. Second G20 Empower Co-chair Meeting yang saya sebut tadi prakat TTY20, terus isu-isu terkait dengan digital dan juga telah diselenggarakan Finance Track Second Finance Minister and Central Bank Governors Meeting di Washington DC back to back dengan pertemuan IMF dan World Bank dan tentunya teman-teman media sudah mendapatkan penjelasan yang detail dari Ibu Menteri Keuangan dan timnya langsung setelah pertemuan IMF World Bank dan langsung setelah pertemuan G20 tersebut juga telah diselenggarakan search G20 Joint Finance Health Task Force nah bulan Mei kedepannya tentunya selain di kalender ada apa lebaran akan dilaksanakan 45 kegiatan yang akan berlangsung meliputi pertemuan Tourism Working Group pertama ada second Environment Working Group Development Working Group kedua Uh, education working group kedua, ada financial inclusion di finance track, di uh, engagement group akan ada pertemuan bisnis quality, dan lain sebagainya. Juga akan ada berbagai uh, side event, uh, antara lain terkait dengan workshop on G20 Toolkit on Digital Skill Measurement, G20 Water Dialogue, and workshop uh, of CSWG. Nah, itu kira-kira uh, rangkaian program-program untuk kedepannya. Nah, saya ingin uh, menyampaikan ke teman-teman media uh, catatan penting bahwa semua program sampai saat ini berjalan sesuai rencana. Pembahasan substansi juga berjalan sesuai rencana. Semua pertemuan, baik di Sharepat Track maupun di Finance Track, selama ini dihadiri. Saya Karena gue komunikasi semua gerah dia. Gue bilang kalau dua hari, Halo. Boleh di, yang, ya. ya selain yang berbicara, mohon bisa memmute speaker punya. Terima kasih. Oke, okay. kalau saya boleh ulangi lagi, um, apa bahwa semua program sampai saat ini berjalan sesuai rencana, substansi berjalan juga sesuai rencana. Yang terpenting adalah semua pertemuan di Sherpa Track maupun di Finance Track selama ini dihadiri. Saya ulangi dihadiri, tanpa terkecuali oleh semua anggota delegasi G20 dan Invites, baik secara fisik maupun daring atau hybrid. Yang saya sampaikan tadi minggu lalu telah dilaksanakan pertemuan Menq dan Gubernur Bank Sentral, sentral di Washington DC. Dan saya ingin garis bawahi juga telah disampaikan oleh Bu Menq bahwa fokus kerja G20 tidak mengalami direal atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara MENQ melakukan pertemuan di Washington DC, Menteri Luar Negeri melakukan berbagai konsultasi, komunikasi dengan berbagai pihak. Minggu lalu, MENLU RI melakukan pertemuan in person dengan MENLU Inggris, MENLU Prancis, dan MENLU Turki dengan mengunjungi negara masing-masing. MENLU RI juga melakukan pembicaraan per telepon dengan HRVP atau MENLU Uni Eropa, dan Menlu Ukraina, nah, seperti yang saya janjikan minggu lalu, untuk menyampaikan hasil-hasil atau poin penting kunjungan Menlu tersebut, maka dapat disampaikan bahwa dari konsultasi-konsultasi tersebut, Menlu RI kembali menyampaikan beberapa pesan, antara lain: satu, pentingnya perang untuk segera dihentikan; yang kedua, Pentingnya semua negara dapat berkontribusi menciptakan enabling environment guna memberi kesempatan bagi negosiasi perdamaian bekerja semaksimal mungkin. Ketiga, dampak perang sudah mulai dirasakan semua negara, termasuk kenaikan harga energi dan bahan pangan, serta kenaikan inflasi. Dan negara berkembang akan menjadi yang paling terdampak dari situasi ekonomi ini. Sebagai negara anggota G20, lastly, dampak ekonomi ini juga penting untuk dipikirkan dan diperlukan kerjasama yang luas untuk mengatasinya. Dari konsultasi-konsultasi tersebut, beberapa feedback yang kita peroleh, yang Indonesia peroleh, antara lain sebagai berikut. Semua negara anggota G20 paham bahwa dunia sedang alami tantangan yang sangat besar. Terdapat kepercayaan tinggi negara anggota terhadap presidensi Indonesia. Saya ulangi, terdapat kepercayaan tinggi negara anggota terhadap presidensi Indonesia. Terdapat apresiasi terhadap posisi Indonesia dalam menavigasi presidensi tahun ini, termasuk terkait komunikasi dan konsultasi yang terus dilakukan oleh Indonesia secara terbuka. Dan tentunya dukungan terhadap Presiden Indonesia sangat besar dan kuat. Selama melakukan komunikasi dan konsultasi, menu juga membahas persiapan pertemuan Menlu G20 yang menurut rencana akan dilakukan di awal Juli tahun 2022. Menurut rencana, tema akan berkisar pada Building a More Peaceful, Stable, and Prosperous World Together. Rekan media yang saya hormati, komunikasi dan konsultasi juga dilakukan pada level Presiden RI, termasuk pembicaraan dengan Presiden Ukraina, yang mulia Presiden Zelensky. Hasil pembicaraan antara kedua kepala negara tentunya akan disampaikan langsung oleh pihak istana. Saya akan menutup dengan menambahkan bahwa komunikasi dengan Ukraina dan dengan Pihak-pihak lainnya yang berkepentingan akan terus dilakukan untuk mendapatkan update mengenai perkembangan situasi-situasi. g 20 perlu mendengarkan pandangan semua pihak dan membahas hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengadres dampak perang tersebut terhadap perekonomian global. Mungkin itu Pak Dirjen, Pak Jubir yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Trian. Uh, saya rasa dari kami, sementara itu dulu yang disampaikan. Ya, terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fahjah beserta Ibu dan Bapak narasumber Berkendamping lainnya. Dan demikian tadi, pres briefing mingguan eh, Kementerian Luar Negeri sudah kita lalui. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, dan terima kasih juga atas bantuan dari rekan-rekan semua dalam diseminasi polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia kepada seluruh masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dokumentasi press briefing kali ini juga akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama. Baiklah, saya akhiri press briefing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali dalam press briefing yang akan datang.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 Dian Triansyahjani ada juga direktur pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup Koalisi Syarafaj 20 Indonesia Bapak Hari Prabowo uh, telah bergabung bersama kita juga Bapak direktur perlindungan WNI Bapak Yudha Nugraha lalu ada kepala biro dukungan strategis pimpinan Bapak Ahmad Rizal Purnama uh, turut hadir juga bersama kita dalam press briefing kali ini yaitu direktur Asia Timur uh, Bapak Santo Darmo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 Uh, mereka uh, tidak mengurus ya, izin uh, tinggal, izin masuk, visa masuk ke EU di Indonesia namun meng mengurusnya di Turki dan kita tak pahami bahwa pengurusan visa EU uh, di negara transit tentu mempersyaratkan uh, yang bersangkutan merupakan residen dari negara setempat sehingga akhirnya mereka terlantar di Turki Nah, Modus yang ketiga adalah PMI dijanjikan bekerja di sektor pariwisata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 Um, terima kasih ketempatannya, Pak Jupir, dan Sorry. seperti Mas Apung, saya juga ingin mengucapkan selamat uh, berpuasa bagi yang menjalankan ibadah uh, Ramadan. Um, seperti yang seminggu-minggu lalu, tentunya saya akan mulai dengan uh, menyampaikan uh, update mengenai pelaksanaan ketetuan Indonesia di G20. Um, Tentunya uh, seperti the past uh, press briefing uh, saya ingin menyampaikan program kegiatan yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir dan tentunya kedepannya supaya sekali lagi teman-teman harapan kami uh, media dapat juga meliput uh, lebih dekat uh, banyak kegiatan di working group-working group tersebut yang sebenarnya sangat menarik untuk disampaikan ke banyak hal, -hal mungkin um, uh, several saja Pak Cupir ya yang pasti pada tanggal 23-24 April um, minggu lalu ya apa masih minggu ini uh, telah dilaksanakan PT kedua Youth 20 Indonesia di Lombok. Temanya adalah transformasi digital terutama peningkatan kesadaran anak muda terhadap keuangan digital. Uh, pertemuan ya, saat itu dibuka oleh Menpora, Menko Info, Menteri BUMN dan tentunya Gubernur Nusa Tenggara Barat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 Uh, saya rasa dari kami sementara itu dulu yang disampaikan nanti kita berinteraksi saja dalam Q&A. Uh, saya kembalikan ke Mas Apong untuk memandu diskusi kita lebih lanjut iya terima kasih kepada juru bicara Kementerian luar negeri Bapak Duta Besar Teguh Fajah Shah, beserta Ibu dan Bapak narasumber dalam lainnya. dan demikian tadi pres briefing mingguan uh, Kementerian luar negeri sudah kita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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, dan tak lupa saya ucapkan minal aidzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, kita akan bertemu kembali dalam proses berikutnya akan datang.